Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Guzakir Sahabat Guru PAI Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini Tentang ketika bumi berhenti berputar eh, Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Siswa dapat yang pertama Menjelaskan makna hari akhir dengan benar Yang kedua menyebutkan macam-macam Yang ketiga menyebutkan tanda-tanda hari akhir secara berkait Tapi sebelum kita masuk ke bumi ini Supaya tidak ngantuk Ibu Guru ada lagu Terima kasih. Nah dengarkan dengarkan Ibu Guru menyanyikannya Tentang Rukun Iman Rukun Iman ada berapa? Oh. Nah Rukun Iman Enam perkara Yang pertama Iman pada Allah Yang kedua Malaikatnya Yang ketiga Kitab-kitabnya Yang keempat Dan semua yang isinya hancur Berarti sudah sudah hari akhir Terus Apa sih Macam-macam e, <tuk> hari akhir itu Hari akhir itu Hari akhir itu ada dua macam Yang pertama Kiamat, umat, sukro. Ia, kiamat sukro Atau kiamat kecil Dan kiamat sukro Atau kiamat Kira-kira apa contohnya kiamat subrog? Oh, banyak ulama meninggalnya seorang, seorang itu banjir Kiamat kecil oh bagus apa lagi apa lagi yang bisa sebutkan? banjir tsunami tsunami bunuh menetuh ya betul banjir bandang jadi kiamat subrog itu adalah kiamat peristiwa uh, hancurnya kita. contohnya gunung meletus, banjir, tsunami, nah, ada yang mati itu semuanya kiamat subhro. Terus kalau kiamat subhro yang mana itu? Matahari. Matahari sebelah. Kiamat besar. Hancurnya Kiamat subhro yaitu hancurnya alam semesta beserta sinya. Itu kiamat subhro. Terus apa saja tanda-tanda hari kiamat? Ah, yang pertama siapa yang bisa sebutkan tanda-tanda hari kiamat kiamat besar. kiamat besar kiamat besar kiamat besar pesatnya kapa kapa di, di Mekang itu masuk keculnya ya salah satu tanda-tanda hari kiamat itu ada beberapa yang pertama adalah eh, banyak ulama yang mati yang kedua ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Lari. Yang ketiga banyak terjadi kerusuhan di muka bumi ini. Terus yang keempat ya. banyak laki-laki yang menyerupai sebagai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Terus yang terakhir apa lagi kira-kira? Ya. keras. Ya. Ya. banyaknya banyaknya. Eh, Kejadian-kejadian ganjar yang terjadi bumi yang merajalela Sampai di sini yang bertanya Ada pertanyaan sampai di sini ah, Sebentar ibu guru Ibu guru akan tampilkan seperti apa ketika eh, Bumi akan hancur eh, Ibu guru akan tampilkan Bagaimana itu kiamat kecil Contohnya kiamat kecil di sini ada pertanyaan anak. Kalau tidak ada, baiklah buku akan simpulkan bahwa hari akhir itu hari ketika hari ketika uh, bumi dan bumi dan beserta isinya hancur. Terus hari akhir itu ada dua, kiamat Sugro dan kiamat Kubro Nah, sekarang kita bagi kelompok Setiap kelompok eh, Mendiskusikan Mendiskusikan eh, Contoh kiamat kecil Dan kiamat besar Hasil hasil kerja kelompoknya sebentar Dipresentasikan di depan Dan kelompok yang lain menanggapinya Paham? Ya uh, uh. Oke okay, mungkin pelajaran kita hari ini Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah Robbil Alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang, bisa tola mengikuti kegiatan rutin kita, sebagaimana mestinya seorang pelajar baik um, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran tak marilah kita sama-sama membaca doa-doa dimulaihirirnya Baiklah um, Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mari melaksanakan sholat. Nah, jadi intinya di sini yang akan kita bahas itu adalah tentang sholat. Uh, di mungkin kita sadari semua bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim. muslim. Baiklah. Di dalam pembahasan tentang sholat, kenapa sholat itu dikatakan wajib? Masuk rukun iman. Ah, Islam bu? Masuk rukun islam Rukun Islam yang berapa? Kedua. Dua. Dua. Dua. dua. Apa yang pertama? Ada. Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada. Kemudian yang kedua itu adalah menjalankan. Menjelankan, menjelankan, Di pembahasan utama kita pada pertemuan kami. Nah, lanjut untuk kompetensi dasarnya yang menjadi pembahasan kita itu ada beberapa yang pertama menjalankan sholat dengan tertib. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap disiplin kita sebagaimana dengan pemahaman kita mengenai apa maknanya sholat. Kemudian Memahami atau menunjukkan contoh makna ibadah sholat Menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di sekitar lingkungan rumah Itu yang akan menjadi kompetensi dasar kita Kemudian selanjutnya Yang akan menjadi indikatornya itu Yang pertama melaksanakan sholat dengan tertib Mengetahui keutamaan sholat Menjelaskan keutamaan salat, Menyebutkan keutamaan salat Dan mempraktikkan salat dengan Benar Tujuannya Yang pertama Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini Ada nah. Seperti yang pertama tadi Di dalam indikatornya Otomatis sudah ada 7 tujuan Belajar Sholat ya. yang, yang pertama selatan. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini <kuh> Yang pertama itu adalah Memahami keutamaan Sholat Ada yang tahu Apa itu keutamaannya sholat Memberikan contoh-contoh Makna ibadah sholat Yang keempat Menunjukkan perilaku yang mencerminkan Pemahaman ibadah sholat Menceritakan pengalaman sholat Di rumah dan di masjid Amin. Baik Untuk selanjutnya kita masuk Di materi tentang sholat Siapa yang biasa melaksanakan sholat? Sholat, sholat. Let's yeah. go. Yeah. itu ya. bertanya saja Kemudian selanjutnya untuk mengenai masalah salat. Pengertian salat dulu yang kita bahas di sini. Ada yang tahu apa itu salat? Yang agama. Yang agama. Agama. Tanya yang lain ada yang pendapat Doa adalah seri dari gerakan dan bacaan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau saya tanya lagi kira-kira apa itu takbiratul ihram? Karena banyak di antara kita coba tahu takbiratul ihram. Sekalinya ditanya apa itu takbiratul ihram? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ah, itu sudah benar Takbiratul ihram itu adalah Allahu akbar. Mengangkat kegerakan saja lihat di buku tak juga Di referensi-referensi lain juga ada Kemudian kita masuk di Keutamaan sholat Apa keutamaan sholat itu? Nah, petir, petir, petir, petir, petir, petir, petir, petir. Itu adalah keutamaan-keutamaan sholat Yang pertama yang akan kita bahas merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. syahadat. Yang kedua, apa lagi yang kedua? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga ada yang tahu? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang lain? Segala perbuat dosa. Bagi perbuat dosa. Apalagi? mencari bersyukur oh, kebaikan memuji kebaikan memuji. ada lagi banyak, banyak oke okay, banyak sekali keutamaan keutamaan salat yang ada yang harus kita ketahui dan yang paling utama kita ketahui adalah karena salat itu merupakan yang, Allah. yang Allah. Allah. Sholat juga itu merupakan hal yang paling pertama dipertanyakan ketika Hantian. hari Hantian. Hai, hai. Bisa, bisa. mencegah kita dari perbuatan keji dan menjaga kesabaran karena di dalam surah al-baqarah menjelaskan bahwa seorang orang yang sabar dan sholat itu merupakan orang-orang yang dilindungi oleh wow. Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin ada yang tidak dipahami tentang <tuh> taman sholat atau makna sholat. Silahkan <tuh> ya, silakan bertanya. Ah atau? berapa kali kisahat satu hari satu malam? Lima kali. Lima kali, kali. Siapa yang bisa sebutkan waktu-waktunya tiap lima kali? <tuh -tuh. Oke silakan. Salat subuh. Salat subuh. Salat duhur. Salat duhur. Asar. Asar agreg dan Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Kalau salat subuhnya terus kita bangunnya jam 7 masih bisa salat subuh, ah, ada yang bisa ada pertanyaannya dari temannya. Kalau misalnya kita bangunnya jam 7, apakah Apabila tidak sengaja, ada pertanyaan yang lain. Ya, Bu Kalau misalnya ketinggalan di sholat, sholat duhur bisa ketinggalan. Biasa, ya, kalau misalnya sholat duhur ketinggalan karena ada hal yang memang tidak bisa diungkir, ya, atau tidak <tuh> bisa dihindari. Sholat itu kan ada yang namanya bisa dijah. Nah, nah, nah. Untuk masalah pembahasan sholat jamak dan sholat kasar, ada waktu-waktu lainnya, bukan sekarang dulu. Nah, ada pertanyaan lain terkait masalah keutamaan dan makna sholat ini. <tik> oh, <bagi kesehatan>, <tik> nah, untuk sholat sendiri, dalam bidang kesehatan dikatakan bahwa orang yang sholat itu termasuk melakukan gerakan-gerakan olahraga. -gerakan Karena di dalam gerakan-gerakan olahraga -gerakan ada gerakan tangan ada gerakan, ruku ada gerakan, sujud Tegak juga termasuk gerakan-gerakan olahraga -gerakan yang mampu menyehatkan. Pelaraga. Pelaraga. Yang malas bergerak di dalam sekarang itulah ada gerakan-gerakan olahraga. -gerakan Baik, jadi mungkin untuk hari ini. Seperti yang kita ketahui Kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini Yaitu tentang Sholat itu merupakan sebuah kewajiban Dan seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu Akan mendapatkan dosa Untuk menjadi penghuni-penghuni surga Diutamakan adalah orang yang melaksanakan sholat. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, pertemuan kita kali ini Saya harap e, disiapkan dulu kertasnya, disiapkan dulu bukunya Karena ada tugas yang harus kita bekerja Baik, saya sebutkan saja ya Silahkan ditulis, ditulis di buku tanah masing-masing soal yang pertama Bisa aku rumah, Bisa, yang penting intinya soal itu sudah dipertanyakan tadi sama temannya mudah-mudahan masih diingat yang pertama berapa kali kita sholat dalam sehari-semalam sama sekali Ji yang kedua sebutkan beberapa keutamaan sholat. soal yang pertama saya bilang ya bisa ditulis kita nanti ya, kita tuliskan soal yang pertama saya sebutkan saja berapa Saya berikan silahkan dikerjakan dan saya harap soal yang saya berikan silahkan dikerjakan karena itu merupakan penilaian untuk kita sendiri. Ada tugas ada nilai nilai kalian yang store kalian juga yang akan mendapatkan. Oke hari ini pertemuan kita kita akhiri sampai di sini ucapan alhamdulillah, ya